bismillahirrahmanirrahim di roh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor ketemu lagi di channel Agus Vlog jawa kediri mudah mudahan dulu dulu semuanya diparingi kesehatan diparingi rejeki lancar diparingi panjang umur amin ya rabbal alamin oke lor Saiki ini posisiku ini teman lawat daerah santren cuma baru mulai kerja mampir guys ya jauh, mampir dengan taman mumpung nggak jauh ya mampir di lah Mumpung nggak jauh dari rumah mampir, mampir, mampir. Uh, ya bener kena lawa lah kayak Ini yang orang Ini ini yang dia, menjau, dia, menjau, dia menjau, kak. Bayar kak. Pakai, kak. Nggih, Pak. Lah, Assalamualaikum. aku tak Aku baru mulai kerja iki, Pak. Lah, cedek dekat sama apa kerjaan Jadi aku Allah ya, enak segera lalik aduh ada yang lupa aku kewesan lor gimana mendingan kewesan terus dan sehat gimana dina setu lor gimana dina setu kan baru mulai kerja terus aku mampir yang taman temurjo ya, bapaknya karo anak-anaknya kerja olahraga cewek, no. Nah awalnya lah ya, mas. sekedar kenalan, tak. Ini waktu tak. Karena, Aku biasa tahu tapi saya tidak mau nonton raya gue. Nah ibu, -ibu yang nah, Ibu ibu dong ngobrol, ngobrol santai ya, lah. Relik, saya cakrawa, eh, keluarganya kalah, ada samseng di sana. Begianya kan naik, nah, sore, esok, bengi. Yes, kena cengge, apa ya? Bengi laheran, bengi istirahat, bengi nyantai. Oke, oke, oke. kita, eh, ya, salam, Kak, Kak, ramai, biasanya lisannya rame, nih, bengi bengi kalau isu ya bengi biasanya pengi nah, tinggi gendaan ya isu tinggal laraga sepuranya lar karena ya suara saya bindeng agak habis sakit lah, habis sakit batuk pilek grog-grog, adem panas tapi kemarin udah aku sembuhkan aku suntik, udah sembuhnya tinggal batuknya sama pileknya yang belum jadi, sekali lagi, maaf ya, Lar. Suara saya nggak enak didengar, ulem-ulem pindang. -ulem Tapi karena pilek ini, belum sempat sembuh, sembuh Jadi, telur-telur, jaga kesehatan ya, pokoknya. Apa senangnya? Hari-hari kayak Udine, cuaca dingin, panas dingin, ini harus banyak-banyak vitamin lah. Kalau nggak, bisa sakit kayak aku ini, ini musim ini lah. Semuanya yang dikerjakan pada sakit ini. Sakitnya sama, batuk pilek dan sebagainya nah, karena fisiknya enggak kuat ya terjadi ya. batu erik pilek terus nggak kesi ya apa ke sih sini ya nelayan ini air mancur ya air mancur sih, kecil kenapa banyak banget lah karena banyaknya itu apa menyala kan kan lasar ya lampu lampu led led deh. kayak semua sama pada lampu led lah jadi banyu ini kayak disenteri, disenteri lampu warna-warni. Jadi ini nih ini, ini seolah-olah mengeluarkan, mengeluarkan apa ya? Cahaya, biru, ungu, merah, putih, beda-beda kayaknya. Kan? Sekarang ganti posisi lagi. Sepi ya, darip, ini anak-anak anak-anak hari-hari biasanya jadi cila-cila apa bisa anak anak, nah, okay. -jual, anak kecil-kecil ya di sini aja di sini murah lo bayar kalian bayar parkir di korea ini seneng kan gak perlu loraket lagi bawanganan aku baru mulai kerja terus pengen pengen mampir rene di lu, aku omah. pengin yang bagus itu antara malam sama pagi. Di sini selalu bersih lor. Tiap waktu selalu siapa apa dibersihkan nama petugasnya. juga banyak CCTV-nya di sini. Ini tempat buat biasanya tempat buat di sini mojok macet-macet di tempat sini. Indah ya kata merah lor lulus udah mandi apa belum lor ini jam lima kurang kalau belum mandi cepetan mandi lor bentar lagi maghrib keburu dingin ini ada musiknya lor sebenarnya saya sama musik nggak pasti suka tapi nggak papa lantar videonya aku edit aku kecilkan banget biar nggak kena copyright atau kita nah, aku ada CCTV, lor, lor. Temporocoi, nganor apa aja nengelor tempat wisata taman Temporocoi antara perbatasan pabrik santren Sa apa zaman Sa tidak tahu kan nor pabrik santren kalau ke timur dan ya, jalannya kan lurus terus ada tikungan ya ini tempatnya kalau apa pertigaan itu arah ke timur terus itu ntar Kewangkalan, kewangkalan atau temporucu lah. Desanya sebenarnya temporucu, tapi panggilannya orang-orang memanggil desanya dikasih nama sebutan kewangkalan, temporucu. Di situ juga ada wisatanya loh, wisata sumber banteng Tapi saya belum pernah ke situ, baru di apa pembaruan nggak, gak pernah ke situ, plus sama sekali nggak pernah ke situ. Kalau dulu belum diperbaiki sering saya cuci motor di situ. Kita naik tempatnya enak kan? Ini posisi saya, posisi saya ada di atas lah Di tikungan pas Ini lah kendaraan Sebele lewat, truk besar-besar, truk dam, truk muatan Truk tuk, kuk, kuk. Ini semua orang pada beraktivitas pulang Dan menerima kesian ya Kita istirahat lah, ya. boleh tempatnya enak Aku apa suka di sini itu tempatnya lah. buat nongkrong itu enak. Tapi kalau apa, kalau siang tuh di sini panas. Tapi tempat berteduh ada aja. sebelah. Apa, selatan itu kan ya damusawal ada tempat-tempat ada buat istirahat. Kalau malam di sini cocok malam atau pagi atau sore saya nak lah, saya menyelesaik lor, eh, dulu hasil kamerane, menyelesaik putar-putar, biar tahu hasilnya. di, ne, misalah, nih misalnya tempat misalnya, buat salat. buat mandi juga ada. aku dulu sering lor tidur di sini sering tapi semenjak belum diperbaiki masalahnya ini, aku mau di toro tidurku saya yes. uang tiga tiga resmi kenalan cewek gak sepi, ya, sepi, <tuh> nah, keluarga <dok>. tuh nyanyi ini tempat sampah, ini keluarga gede, anak-anak kok anak burung ya tadi sebelumnya ada video ini dia juga pengen rene mampir apa arah antara gak ngerti sama ane antara santren, karo Pabrik santren ngetan. Wis yo iki dalanane, kula tulisane. Taman Tamporejo. Desa wilayah rasane jenenge desa. Desa Tamporejo. Nah, ya udah iki. Anak-anak njak foto-fotoan. Enggak ane taman tempar, cuy, Ciri kase gila, bang, cuy, lampu merah lor. Nah, barang setiap apa? Setiap pirang meter iki pos. jadi jagane ne, apa jenengnya ya Hujanan nah, enaknya ke situ. Kalau dulu, telur apa pengen mampir gitu ya? Kalau hujan itu mampir di sini bisa buat bertotuler. Suasanane, sana nah, nih, ya, sistemnya orang tempat berpetulah. Pos pos, nah kayak keluarga naik bandulan orangnya. karena karena nemposelor ya pos aku kata konopos, di pos terus sisi kulan yo nempos, jadi bawa kudanan neng gak, gak gak usah khawatir lor, gak gak, gak harus khawatir lah karena di sini ada dijamin tempat untuk berteduh lah, awal oh, dulur-dulur dari luar kediri pengen mampir ke sini ya silahkan mampir buat sebentar atau lama yang penting kan bisa seandainya hujan cukup deras gitu luar ya, ini saman mampir ke sini aja, motor parkirnya guys. gratis kok mampir apa sepeda motor lor? gak bayar, tak kira mau bayar, aku kan gak enak dah. Jadi di sudut-sudut pojokan-pojokan ini pasti ada posnya luar, pos buat berteduh luar, dan di sudut sebelah timur, sebelah selatan atau kidul itu ya tempat berteduh yang kita pos satu pos 2 ini juga pos ini juga pos eh, banyak lah pos Buat berteduh buat nongkrong buat istirahat banyak lah tapi ini udah maghrib ya lor. eh Pak pulang dulu ya lor ya Ini ada masalahnya, pengen sholat, pengen mandi. Di sini ada LED. Buat sholat, buat mandi, kamar mandi, toilet, es, pokoknya terjamin. Dan maghrib lor. ya oke kalau agak sore gini lah tempatnya. ya ada lampu-lampunya. Kelihatan kan? Ini kalau malam lebih bagus lagi. Nah, ada hiasannya lampu-lampu lah Kalau malam enaknya gini Buat nongkrong Itu asik gini gitu sini lor. Buat kencan, buat kenalan Buat semayan, buat COD Oke okay. Semuanya masuk lor Empatnya kayak gini Asik kan lor Ada Ada lampu kecil-kecilnya Lampu hias tempatnya kan baik kan lho? nah, suasananya kayak gini nah. suasananya tamporja, taman anak-anak udah ya lho? aku tak pamitan disi ini semagre bek ini bengi men ini pokoknya eh, sempurannya semakanya ya lor bahasaku kurang jelas bahasa indonesia ya raja-raja magak pokoknya sebenarnya saya ngake pokoknya aku niatku ini kan demi-demi dulur da. aku berusaha ngontel itu ya nggak ngasih tau ke dulur-dulur kasih tau informasi lah info-info lah info taman temporejo santren kediri Nek sore suasana kayak kayaknya ya lumayan lah buat Uang buat keluarga, apa mau doyan anak, -anak cilik-cilik kecil-kecil, pengen duluan. Is nyari neler, is gak saragat yang bonton dia mangga panganan mana ya. Is pokoknya seperanis yang ngake ya, loh. Pokoknya aku tujuanku ya, nggak iron ngasih tau info lah, info taman, taman dinne, taman dinne apa telen di. Is pokoknya bermanfaat lah, pengen dulu-dulu pengen Rene ya mampir, nah kalau perjalanan jauh lah iya mudah mudahan video video-video aku -video ini ya ada manfaatnya ya naik ibarannya bisa iya bisa ke iroh dulur-dulur lah oh tiba-tiba taman temporojo ini gua nih sebelah nisantren, ngetan, atau ketimur nah, ini sepokoknya ternyata ini ya lari ya ini sepokoknya sebenarnya saya pakai di bahasa aku gak jelas misalkan yang ini tak pamitan disini ya lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor dadah lor.